Saya tadi ikut yang latihan nafas itu dengan tidur di angka hitungan ke-75 rasanya berat. Kemudian saya berhentikan. Kira-kira 25 hitungan 100 saya lanjut sampai ke 200 enggak apa-apa. Okay. Saya dulu kalau di test treadmill itu enggak sampai 5 menit, Pak rate saya sudah sampai 140, Oke. jadi nggak pernah tuntas ceritanya. Nah, pertanyaannya begini Pak, kalau Bapak tadi se sampaikan bahwa latihan ini sekuatnya ya, jadi tidak boleh dipaksakan kan? Ya. ya. Itu ada gejala apa namanya agak pusing-pusing, kita harus berhenti. Nah, misalnya Pak. Misalnya saya sudah sampai di tingkat nggak tahu berapa lama 1 sampai e, 200 itu sudah tanpa hambatan, tanpa rasa sakit jadi mulus-mulus saja. -mulus itu sebaiknya sehari dilakukan berapa kali? Itu itu, itu yang nah, jadi ini porsi ya, Pak ya. Nah, ya yes. Pak. Ya. Ini memang PR dari saya gitu ya, yang kemarin dari Sabtu juga tak kasih PR. Selanjutnya, sehari dua kali. Pagi sore boleh, pagi malam boleh, paginya tuh ya tuh jam 6 boleh, kalau misalnya makan paginya jam 7, jam 10-an ya nggak apa-apa, tergantung waktunya longgar masing-masing kapan. Ibu-ibu, nyapin sarapan buat anak, buat suami, segala macam, mereka harus berangkat, jam 10-nya longgar, jam 10 boleh. Jadi ini bukan obat yang pakai dosis harus pakai jam, yang namanya ngambil oksigen yang tersedia melimpah, Tuhan setiakan, kita nggak pernah ambil dengan dengan manfaatkan gitu ya. Itu sehari dua kali dengan metode yang ini aja. Nanti minggu depan lagi kita udah belajar dua metode. Nah, yang ini sekali, yang metode baru satu kali sampai nanti kita dapat lima metode, Pak. Nah, lima metode itu nanti diselang-seling gitu. Jadi, ini kita baru belajar satu ya, sehari dua kali. Kalau lebih boleh nggak, boleh aja. Yang masalah aja itu kan nggak punya waktu gitu ya. Nah yang nggak punya waktu Pak saya dua kali nggak bisa cuma bisa sekali itu tak kasih tips gitu ya saya ini kan juga orangnya nggak bisa diem saya itu duduk 20 menit itu aduh, dulu tuh sampai saya tuh awal -awal latihan ini ya nggak bisa lo ya sambil orang nafas sambil baca WA. <laughs> Disuruh suruh merem, tutup mata, gitu. ya pikiran kemana-mana, gitu. Maka nyoba-nyoba aneka posisi tangan bener gak sih, gitu. Oh, ya tadi ada benernya juga. Ini bukan soal klinik atau misku, gitu ya. Sampai tanya sama biometrik sidik jari, segala, gitu. Jadi, uh, akhirnya saya bisa. Tapi itu pun juga nggak tiap, kalau sehari itu saya yang bisa duduk itu sek sekali aja. Terutama malam. Nah, mau tidur. Nah, kalau pagi, bahkan saya tuh sambil nyapu, pak saya punya pembantu di rumah dua, tapi namanya nyapu taman, taman saya gede, halaman, Nah, saya nanti bapak ibu juga boleh googling ya, itu boleh googling, namanya grounding terapi. Ini nggak masuk paket yang 12 kali pelajaran saya, ya, karena saya nggak akan khususkan belajar mengenai hal ini, karena itu nggak, ya nggak penting-penting banget, bahkan pro dan kontra, tapi ada manfaatnya. Saya dulu belajar dari Pak, aduh, yang punya Ron 88, delapan, Pak berdua kita. Jadi, itu uh, dia ke Jepang, segala macam belajar soal air, sampai akhirnya juga belajar mengenai grounding terapi. Jadi, Bapak-Ibu nanti bisa masuk ke Google ketik grounding terapi. Di air terjun, di gunung, di pantai, sungai, itu banyak ion positif, banyak ion negatif di udara. Kalau kita ke sana, segar, karena kita ini kena laptop radiasi, gelombang elektromagnetik itu ion positif. Nah, dicek pakai alat, Bapak-Ibu juga bisa masuk ke Tokopedia, shopee Bukalapak, ketik alat ukur ion negatif. Itu ada alatnya juga, kayak saya mau beli, tapi belum jadi, udah kepikir mau beli, kemarin lupa. Nah, itu di kota-kota besar, itu ion negatifnya banyak. Itu bikin kita tubuh lelah. Tapi kalau kita harus ke gunung tiap hari, ya kapan kerjanya? Nah, muncul yang namanya ilmu grounding terapi. Grounding terapi itu, dan kita... Seperti nenek moyang kita, mbah-mbah kita ajarkan semuanya. Suruh ke rumput yang masih ada embunnya, nyexter nggak pakai sendal. gitu. Dulu kan mikir nih, mbah ini ngapain, nyuruh-nyuruh begitu. Ternyata itu grounding terapi. Jadi grounding terapi itu gini loh, kayak... oke. Okay. Dulu Bapak-Ibu waktu SMA, SMP, kita belajar elektro, elekt, listrik statis. Penggaris digosok-gosok, lalu kertas bisa keangkat. Nah itu listrik statis. Nah, sama juga kalau kita pakai baju sutra gitu, tiba-tiba kita greng gitu. Nah, ternyata tubuh kita itu ada muatan listrik positif. Itu kebanyakan nggak bagus. Kita harus grounding-kan, di di arde-kan, di kan Gimana cara nge Nginjek tanah basah. Makanya nenek kita, kakek kita dulu, kakek moyang kita suruh kita nginjek rumput yang masih ada embunnya gitu. Ternyata itu kalau ada embunnya pasti tanahnya basah. Kita di grounding gitu. Nah bahkan nanti bapak ibu kalau masuk ke YouTube ya bukan jurnal. Ya, jurnal juga ada. Tapi kalau kita itu belajar di YouTube lebih gampang. Ketik YouTube grounding terapi. Ada orang pakai alat voltmeter yang peka. Jadi dia ukur dirinya sekian volt. Lalu nginjek tanah basah, tuk, nol lalu kebalik lagi ke tanah kering udah nol, masih belum dapat muatan lagi. Nah, saya menggunakan kesempatan untuk olah nafas 200 kali bahkan bisa lebih kan nyampunya 40 menit. Eh kita tadi 210 menit itu cuma 19 menit. Jadi kalau saya sambil nyapu 40 menit, halaman saya itu lebih 1600 m. Jadi itu itu bisa ratus kali itu sambil nyapu gitu. Nah, tapi ada ip Begitu selesai sebelum tetap, tetap ya sebelum sambil nyapu olah nafas tes urin gitu ya misalnya tujuh Terus saya nyapu pakai olah nafas delapan nyapu tau nggak pakai olah nafas tetap aja tujuh gitu jadi yang bikin kan bukan nyapunya olah nafasnya kan artinya olah nafas itu bisa juga sambil nyapu gitu nanti saya post di grup deh saya ada videonya kalau yang follower Instagram saya mungkin udah ngeliat gitu ya gimana saya di tempat wisata gitu ya sambil jalan gitu sambil saya ngomong gitu ngomong terapi kok duduk bersila kayak terapi kayak orang penyakitan <laughs> kayak kayak secara psikologis itu kok kita tuh orang doh saya nggak bisa gitu saya ngomong begitu lalu saya jalan kaki gitu sambil pakai tonggis sambil pegang saturasi tak tujuh tuh 100 juga saturasinya jadi saturasi 100 juga sambil jalan kaki gitu Ya Pokoknya ritmanya sama, tapi sambil jalan di taman, mata enggak tutup mata, melihat pemandangan yang indah, selesai saturasi 100, selesai pH di tes, 8 juga. Nah, tapi memang itu tidak bisa untuk yang nanti teknik minggu keempat ketiga yang namanya terapi healing, di mana kita akan belajar fokus pada organ yang sedang sakit, duduk, dan kita tutup mata, seperti kita berdoa kepada Tuhan agamanya masing-masing, ya. Untuk organ itu, tapi selain berdoa, kita alirkan oksigen ke situ. Nah, itu nggak bisa sambil sambil jalan kaki. Jadi pertanyaannya sekaligus saya pakai untuk menjawab uh, dua kali, tiga kali boleh. Ya, tapi ya, kalau bisa, ya. ya malam hari jangan sambil jalannya ke sandung. <laughs> ini yang malam ini yang duduk berbaring atau ya, nah, Paginya kalau mau nyambi ya silakan yang punya waktu saat teduh, ya atau. Nah, satu lagi tips dari saya kalau mau jam 10 ya jadi Bapak Ibu yang punya masalah dengan kulit atau sakit kuning berjemurnya di bawah jam 8 ya nah, ada masalah dengan kulit kanker kulit masalah kulit ya Jemurnya jam 10 nah kalau kita disuruh berjemur kan 20-30 menit tuh. nah sambil berjemur itu sekarang bukan baca WA gitu ya olah nafas <laughs> Okay. jadi sekaligus berjemur itu membuat vitamin D yang kita minum Bapak-Ibu misalnya minum vitamin D saya minum 1000 iu saya 5000 iu sudah minum 5000 iu sebulan kemudian kelep di tes vitamin D nya dalam darah masih kurang kenapa kurang berjemur dengan berjemur itu vitamin D berubah jadi deaktif nah deaktif itulah yang bisa diserap oleh tubuh dan di terdeteksi dalam pengujian vitamin D jadi kita perlu berjemur nah Berjemurnya double nih, dapat vitamin D, dapat ultraviolet, di bawah jam 8, ultraviolet alpha, di atas jam 10 uh, delta, uh, fungsinya beda-beda, tapi sama-sama baiknya, cuma kalau yang di atas jam 10, jangan lebih dari 30 menit, 20 menit. Sekarang kita ada tambah, duduk berjemur sambil olah nafas. udah dapat ultraviolet, sinar matahari, saturasi 100, pH ideal. Sembuh dah, ya. Ya, terima kasih.